Halo guys, kali ini kita mau mancing, guys. Kita mau cari ini nafkah untuk anak istri. Jadi, kita mancing dulu, guys. Ya, licin, guys. Semuanya, guys. Oke, okay. sekali lagi, everybody, mengerikan, bro. Pendapatan per hari bisa berapa kilo, Mang? Kadang, pasti juga. Kadang 10 kilo sampai, Mang. Ya, nah, ada yang lebih. Wah, gitu. banyak, bang. banyak orang, kan? Bampan, Mantap, Mang. Setahun bisa beli expander, ya. bisa beli expander <laughs> lah. <laughs> yeah. yeah, kalau datar ya, Pak. Iya. nah ini ini para pencari nafkah wah iya iya iya iya umpan kita nih guys Oke, okay. nah, nampaknya sudah banyak. kita dapat tempat kilo. lagi Oke, guys, jadi kali ini kita mau cari nafkah. Kita mau mancing. Nah, dimana, bang? Kita mancing, bang. Oh, ya, ya di bawah sini, di bawah sini, katanya coba ya. Kita telusuri dulu sungai-sungai di belangian ini. Kita telusuri dulu, guys. Apakah dapat tomen ikan toming, ya tidak saja guys okay. perjalanan kita menuju spot mancing, hey, mancing. Jatuh ada sapi guys ada sapi guys Wih di tempatnya bagus sekali ya guys ini bagus sekali tempatnya, cok. Sini aja kak. Wah, ini dia spot yang enak sekali untuk mancing, guys. Wah, ini spot ini sudah. Oh ya sudah. Dapat, mas? dapat itu iya. Aduh, aduh, hai. aduh hai, hai, hai, hai, hai, ya kita mau cari hai, hai, hai, mau menjala hai, hai, hai, hai, dalam kaki cari rica dulu, tampaknya kita masih jauh di sini dan kita sudah di, di hutan. Wah kita ketemu <tap>. nanti malam, nanti malam hutan gelangjian. Wuih mantap, mantap. Abang-abang kalau bahasa Jawanya emas emas. Beh mantap. Mantap, guys. Tadi kita ketemu saudara-saudara kita yang habis mancing di tengah-tengah hutan. Ya bukan hutan sih, ini. pinggiran hutan. Ay, mana di sini? Aduh. Ay. Kita udah berbatasan langsung dengan hutan, guys. Lumayan capek juga jalan, guys mana Risa ya, mana Risa, Bang, hey, mana lewatnya cu, dalam kah, licin ga? licin gak, licin gak, da? Licin gak da? Oke guys jadi kali ini kita sudah di Sungai Kalaan Ya gabungan dari Sungai Muara Kahung Sama Sungai Kalaan Ya seperti inilah kondisinya Di sungainya Tuh Sangat bagus sekali guys Tuh Nah seperti ini ya kita di sini mau mencari iwak, guys. Seperti yang saya bilang tadi di awal video, kita mencari iwak dulu, guys. Tapi ternyata nggak dapat dapat, guys. heal guys. Mihil. Halo, okay. cuy. Derinya, Licin betul jalannya. Belum pernah dilalui orang ini. Banyak lumutnya, coy banyak ikannya coq banyak wah uh, licin betul mang gila dapet kak mang dapet kak dapet kak uang darah dulu Tenang. banyak enggak dapat? Balum juga. Gimana, Pak? Dapat enggak? Ada-ada. Ada-ada mau nyambar. Ini yang punya wilayah. Apanya itu, Pak? Empat sepatu. Ini nanti nyangka. Heeh. Ya. Uh. Iya, iya, iya. Jangkan iya. juga, enggak kan? Mantap, Pak. Mantap, mantap. boset. Eh, ya, Pak. Tempat ulun, Pak. Biar kada dapat 20 aja, ya, Coba, Pak. Sikat. Hantam bright. Uh! Gila lemparannya, guys. Kayak gitu aja, Pak, mancingnya, Pak. Aduh. Jadi gimana, Mang? Pendapatan per hari bisa berapa kilo, Mang? Kayar pasti dia kadang 10 kilo sampai emang nah, ada yang lebih kadang-kadang mantap memang malam tadi masih ada banyak paling uh, anu ya, 5 kilo seorang lah kurang lah mantap mang. setahun ya. bisa beli expander lah setahun bisa beli expander <laughs> lah iya kalau datar ya pak iya mantap ya nah, kayak jempol kadang-kadang penghasilan enggak ada pasti ya lah ya iya yeah. jujur yeah. <sus> nah, Ya Mang, gimana Mang? Pendapatan hari ini Mang? Belum, belum. Belum. Belum. Waduh. gagah sekali ya Mang risa ini memang ya guys. Hmm. Hmm. Main bola belangian Hmm. hmm. hmm. Segerombolan. Aduh guys, nampaknya nggak dapat dapat guys. Kali ini kita belum beruntung, cok. Mungkin besok lah. Besok kita datang lagi ke sini, kan kita mancing lagi di sini. Apa kita dapat, ya kan? Nah, kali ini kita mau pulang dulu karena di sini hujan. kasihan kamera, cok. Masalahnya bukan GoPro ini, hujan. Nah, kita mau pulang dulu, guys. Pokoknya jangan lupa subscribe channel YouTube kita, guys. Oke? Okay. Licin, guys sungainya guys uh, anjay musim sekali ya pribadi mengerikan tuh belum pernah ada yang kesini sih kayaknya nih, makanya licin dia waduh Oke, aduh licinnya, hai dah, see you guys.